Muhammad Ahsan, Hendra setiawan tumbang pada babak pertama India Open 2023 dengan dramatis usai kalah dari Liang Wei Kang, Wang Chang di KD Jadav Indoor Hall, Rabu, 18 1 Ahsan, Hendra kalah 14-21, 21-18, 23-21. Game pertama Ahsan, Hendra vs Liang, Wang berjalan sengit. Ahsan, Hendra unggul 4-2, namun langsung disamakan Liang, Wang jadi 4 sampai 4. Saling susul poin terjadi pada game pertama. Hasan Hendra kembali unggul 9 sampai 7, namun Liang, Wang lagi-lagi bisa berbalik dengan unggul 11 sampai 10 pada interval game pertama. Pengembalian bola dari Hasan yang menyangkut di net membuat Liang, Wang unggul 14 sampai 12. Ahsan Hendra mendekat dengan 13-14 lewat smes keras Hendra memanfaatkan pengembalian tanggung liang. Laki bol dari Wang Chang membuat pasangan China itu unggul jauh 17-13. Sejumlah kesalahan dibuat Asan Hendra pada game pertama yang menguntungkan liang uang. Pengembalian Hendra yang terlalu melebar membuat liang uang menang 21-14 pada game pertama. Pada game kedua Liang, Wang bermain lebih agresif dengan unggul 2-1 hingga 4-1. Pertahanan solid dan serangan cepat Liang, Wang terlihat membuat Ahsan, Hendra frustrasi yang kesulitan ke keluar dari tekanan lawan. Pengembalian Ahsan yang kembali menyangkut di net membuat Liang, Wang unggul 11-5 pada interval game kedua. Ahsan Hendra mendapatkan satu poin tambahan jadi 6 sampai 11 lewat pelacing dari Hendra yang memanfaatkan pengembalian Liang yang tanggung. Dua pengembalian yang terlalu panjang dari Liang, Wang membuat Ahsan, Hendra mendekat dengan 12 sampai 14. Skor hanya berjarak satu angka, 14 sampai 15 setelah smash keras Wang menyangkut di net. Penempatan kok di sisi kiri yang tidak terjangkau Wang membuat kedudukan imbang 15 sampai 15. Ahsan Hendra berbalik unggul 16-15 setelah pukulan Wang Chang kembali menyangkut di net. Pertarungan pada akhir-akhir game kedua berjalan ketat. Ahsan Hendra mendapat game point 20-17. Pengembalian liang yang keluar lapangan membuat Ahsan Hendra menang game kedua 21-18. Pertandingan berlanjut ke rubber game. Liang, Wang langsung unggul 2-0 pada game penentuan. Pengembalian kok dari Ahsan yang gagal melewati net membuat Liang, Wang menambah skor jadi 8-5. Kegagalan Hendra meladeni serangan bertubi-tubi membuat Liang, Wang unggul 11-7 pada interval game ketiga. Usai interval Liang, Wang terus menambah poin. 4 poin beruntun didapat asan Hendra guna mendekat menjadi 15-16. Kegagalan Hendra mengembalikan bola membuat Liang, Wang meraih match point 20-19. Hendra membuat skor imbang 20-20 sehingga laga berlanjut ke Jus. Setelah kembali imbang 21-21, Liang, Wang memenangi pertandingan usai menang 23-21. Liang, Wang menang setelah pengembalian kok dari Ahsan gagal melewati net.